jadi kesalahan-kesalahan yang over itu akan bahaya bagi agama, ya akan bahaya bagi nombor karena agama nanti kayak kayak apa ya, kayak melukai hukum sosial misalnya sampai nomor 7 nomor qur'an kalau misalnya qur'an bermanggrib misalnya Wa wana wangis gak mau urusi bujom tulung gak mau urusi ala uang lagi tulis qur'an nomor 7 anak loros si ya anak-anak lor, si nawes anak -anak, si ra urusanku berarti kuih demi qur'an tapi melukai hukum sosial Sementara Quran yang kamu baca, yang kamu baca itu artinya ini, wakti ini, imnallah lakukan kebaikan, Allah mencintai sesuatu yang, mulai ini di ketika mau keluar dari Quran, kan bilang bener lah, gilam tetap mau ke Quran, Quran kurai, itu raitu ngongkong, ini seneran nulamak, ini <laughs> sudah terkekat wajib, Fadoro babi ini ku tegada alal Mushaf terus apa dikukul di itu kan lucu, contohnya <San> sama anak-anak nih, susu Terus gue mau nulung karena nomor 3 nomor Quran, nomor loro anak. model pewaris cara berpikir saat anak, yo Quran, merkokuin nulung anak, yo Quran, ibu atas nama perintai kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat anak memperintah Allah Wa Sinu inna wa misalnya Quran, tamu kamu orang kok Quran, pekir, kan <laughs> <tuk> <pemahamai>, <tuk> Quran no rukin, makhluk nomor <tuk> <tuk> bahaya kesalahan model gunung nama, mana Abdul Qadir al Junaidi, termasuk tokoh terpopuler digodi jenar Abdul Qadir al Junaidi, dia punya tradisi foto terus, woi tahun berapa foto, terkenalnya, jubuler santri dia sering kau deketin kuman ya, heu deh, kita koi, Pula -pula jadi kan jadikan foto terus, tapi jubuler orang tamu gimana? Gak mau makan batu tamu, mu, gak dari rako Allah, gak nerus nopo. Tapi tadi tante rela pakai konon pun. Tapi pernah tani ini tetep boso, karena batalnya boso, orang konono nurutin. Nafsu, krono permata. Pertamunya mulai itu terbiasa gitu terus. Orang satu boso, pokokan terus. Betapa gak boso, mendayakan boso, orang-orang. Orang orang, orang-orang, orang-orang. sekadar pas, panggil. <laughs> oh, <why>? <laughs> <laughs> jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan nabi itu variasinya banyak, toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaik kebaik di mitraliknya diberi al anak-anak berusia ya kebaikan lalu ketika ada nabi, gue nak sholat jadi imam, sing tepat perhitungannya nabi, fa'in nafihim abdu'i fa'wazal, aja Wa kana Rasulullah ida sholla fatami abuka asofi khaffa shalah shalah. Tenan kanjeng Nabi kan ada di salat de'i imam sing cepet. Iku ning ngurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenti. Kiai wong nganggur abe'n PNS. <tip> <tip> salaté suwila ra masalah, ora ono diantri di jadwal. Ora duwe napo? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing di anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmung kuwe di anak cilik ning omah mesti salaté kesusu nang anak dia ini nganggur, anaknya di pasaran tidak bisa kamu sepihak begitu jare Nabi, tidak boleh sholat tujuh standar dengan mempertimbangkan wazal dan Nabi ketika sholat kalau kamu cacilik nangis dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah jamaah itu khot fa Nabi mempercepat sholat jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak, -anak. nggak bisa kamu katakan, berarti Nabi salat no sholat diseknatah cilik lu perintah sholat moniku ya perintahnya Allah saya ingin rumah cacile ya perintahnya Allah berarti Nabi tidak ada masalah ketika sholat ya tadi si Amrillah ketika sekarang menurut cacile juga si Amrillah jika agama selalu menang tapi kok ngulon malang ngerasa menang terus Gus gak sih kok ngerasa menang lu sini pasar itu ya tak anggap ngelakoni sunnah dua dan yang terminal ya tak anggap ngelakoni Allah. jadi karena jadi super ya tak anggap ngelakoni perintahnya karena itu sedang dalam tolak buluh halal. Ulangu gak ada kenangan kalian bapak, termasuk, Quran, itu Bo, bapak bapak anu termasuk Kiai Tengkembang Haris. Uang apal Quran diurmat. Paling senengnya maru. Bapak, oma, yang dalam, mar. Bo, bapak yang dalam mau sarapan tengomar, gengko nata tengdalan tetap maru. Bapak tidak omahon, alat tuh di maru ke sini. Tuh apa, Pak? Jadi anu kok tetap maru, alasannya nobo, uang ngerti anu bagus. Jadi anu paling jadi Misteri kita nobo maru. Beliau cerita, dan beliau cerita sambil berkatakan. Pertama ambil warung-warung orangnya itu lemah. Kita gitu, terus roda-roda lemah atau apa. Ya. Cerita, bapak. Nah, ada rondo ayu yang warung. Dan dia tidak pezina. Tidak menjual nama Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap si namanya diri. Uang nanti buka warung. artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal. Itu artinya tolak dultas. Jadi setiap wong sing buka toko buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjaga, karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan nur. Dan itu sangat menolong agama, ya, sangat menolong. Jadi yang ibadah orang rasanya harus contoh, uang seng warung, nuduni warung, nuduni toko, nudinya ibadah, karena itu artinya melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara tengkorot. Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama malu oleh filul wajib buat wa sholat nomor dua tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham ye? ya? Lewat nerak jarum barang jadi kuat itu terus cara rojen kayak piring Jepang. Orang ora nilai piring Jepang, nilai perlawanan terhadap orang film nyopet. Paham? Raihin -rai buat tengah nyopet nak mas terus mergawe akhir-akhir nyopet lah <tuh> lana ngono mergawe dianggap perlawanan, songkot, tabiat buruk, goyok nyopet, maling dan dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulanya kudubuk regaan ngorak kemalah kyeke fatwa kyeh marung buak muruah itu cara bapak wah emak, bagus, paling gak berkenan ngono ngono kuas, wengkar banget wang anak pulau ngono kulau setiap belakang itu merikin Anak Pulau corot teng disobrol termasuk umapan. Niku nak jajan teng SD kira-kira kirau rapat ibu ya. Tapi tetap agen jajan. Negeri itu tak tanggung, tak agen. Kat kula ada si protes. Hong buatin si kok di tukur, rakyat strok. Yo ya malah arah tukur malah strok. Ya karena bagi saya ada seorang tua janda tua merkawit teng SD teng Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolak halal dan tolak halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet. Dan dia juga bunuh mental toh, tomat. Pertama dua, uang disedekai langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat. Karena katanya lewat nopo, transaksi daripada disedekai langsung sewu, terhormat kalau lewat nopo. Uang nanti ditakali kalian 70, lewat nopo buatan esrop. Nak anak kura belanja malah esrop. Esrop itu kita pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Leonggege esrop, misalnya kado sekuloh, sakere kere de pengguna termasuk dianggap pengalim kali beribu mesti ngomong ada duit seketewu satu sewa dua duit raya cia, dua duit justru saya isrok ketika uang seribu tidak saya lepas artinya kalau uang seribu saya tidak saya lepas kan aku cek nyimpen duit seketewu cara pengiran berlebihan aku nyimpen duit apa? seketewu nah ini orang-orang gak mahamiru mangsa ini isrok gue jajan rongan gue isrok nah cara pengiran sama Kuih sing kaya raya, kok duit budak kok toples budak kok kotak, orang bok tokno islam. isrom Mulanin goni kuraneh hadir, sing dikritik isrom malah dari segi ikhtikar dan kandunyim Ya iyal, kayak pula kan si satu sewu, saya ketewu Tak lepas rong anakku jajan, kan bagi ibu-ibu jajan kan beruntung, untuk duit rong sangat berarti Sementara duit satu sewu bagi saya, tak simpen ake-ake, ku isrom, mereka ku beras ya duwek, gula ya duwek, kawar akiril Mestinya saya takut estrop justru kalau saya gak melepas uang itu, paham? Paham? Yeah. Yeah. Saya ini malah estrop kalau gak melepas itu, mergul nyimpannya kakeyan, paham? Yeah. Nyimpannya nolok yeah. kakeyan, padahal kalau saya lepas untuk no wong sing sangat lem Paham dulu, goblokung gimana ini, paham? Tapi selama ini kita orang asyariana wali antukatu puja janko es lepah paham sing skitologi yang nyimpen duit aku yang esro, paham ya <tuh. tuh>. mohonnya agar ajarannya nabi mesti tentang saksaruh merkukan, dunia penuh masa. masalah masalah paham ya? <tuh>. jadi yang esro orangnya tukang duit orangnya justru rambut simpen itu nampak no esro, mergok si bu simpen kake yang rambut bucana kalau mbak saya kira bucok gak duit orangnya saya kira-kira nih kok rukun mesti rambut Orang Iwu artinya kalau dilepas depan tidak punya akibat apa-apa, sudah tidak punya akibat apa-apa, akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara bahwa simpen tidak diakibat tugas orang Iwu, kenyang penuh juta oleh denda akibat tugas. Nah orang -tukir kan kalau <tukir> guna nih tuh, <tukir> simpen terkena guna, ini buat lepas man, berarti saat disimpan di kucing itu nih ya, es, es rộng. Maulana yang koran, si, sering, dikritik, um, masalah jikritik, masalahkan, junin, pengiktikan, faham? <tukir> juga yang sering masalah adalah sebetulnya malah nyim, kayak misalnya kue di orang suga itu kalau ambil dua pasang terus kayak iwo kere loro dari gue pak strof mau kayak loro, lho kue di sebelah kue strof, justru loro ngeloro malah rai strof, paham? kok malah kayak iwo loro ya garani strof, udah saya salah ini cara berpikir ya elek pasti jadi berpikir wala ribu Sri Pudya ke hitam saya kita. Ya ah. kan tidak nenggel. Ya tetap jajan Nggih, catet-catet kene. Ya akhirnya anak-anak itu paham, oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya gitu? terus ningi ben saman ngerti. Kesalian model khawar itu bahaya. Merko gak dipikir. Nah terus kan dina pingetikan wong sing koyo khawar kudu diperan Lah zaman jinal e ya niki Pulau peristiwa peristiwaan Indonesia zaman LDII, DITI ya DITI dari Islam betul. Niku dulu kan di Fonit No bukan. Pam jenis bagian DITI di Fonit No nama? No bersama negara menumpas DITI. Nuku ke atas enten jiru-jiru gunung empat model asin. Tentara Islam lebih dong dibrotong empat model asin terus dibrotong pemberont, pemberontak. Jadi Kalo menangi ulama-ulama pernah pada kulo, balik kulo segera diri nge-mafruz no Jadi pasukan oposisi sis? Bis dua Ini nak cerita kulo Lalu ya, aku gak bingung sih. Abi diutus kiai kon merahnya Woi tak buru-buru nih jiru ala sipli tak Moto ya Ya si Kocok wong kan nimbak wong sih moco sok wong Ya si Dileng pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus nge-tik Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Didi Nali. Si ngadepi kelompok sini ngekeluarin. Anak enaknya si didueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergodeknya alatan yang lagi mocokor. Jadi si Didi Nali, ini Qur'an, ini Qur'an, ya Qur'an yang bojol anak, ngongkon gue nguruskanam. Qur'an ngomong sih, bisa ngomong seikia kak wakil ulamak ceng mariti kak Didi Nali. Nanti kak wakil si Didi sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama. karena aku dadi kiai selego wong ngeten iki. Iku kuwi nrotol ila kalimatil la wis nrotowa kalimatu wail aulian. Coba sampean waca teng <tuh> kene ayat fitrotaw illati fatarannas aliin. Dzalika ad-dinul qayyim. Fa aqim wajhaka Termasuk ciri utama diril qayyim mergo napa fitrotaw illati fatarannas aliin illa itu disebut Quran dalikat dinul termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi bandar narkoba ya ora bajingan uang bandar narkoba bajingan tak bajingan bajingan lu kepengin tok sabu-sabu transaksi orang kok saling garong padahal antar antar bandar lu pingin itu narkoba lewat tok lewat saling garong wong pegawainya yo garong padahal duitnya kok garongan itu nah, lucu itu tapi pas tuh pengen transaksi sabu-sabu lewat lo no? korang garong wakhe garong wakhe kancane maksudnya sebenernya dia tiga, bersama garong tidak perlu menggarong <laughs> padahal dia tuh transaksi itu punar, kok duit garongan, nah itu lucu itu malah ini mau ngosik ambil kelompok diri dia tiga keliru, jika dia tiga dia ini garong langsung rumah duit lagi di transaksi. Kalau malek. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Ghalikat binul Kalau begitu kita sedang sholat, dan sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama malah ketika ganjaran Nabi darah ini agama itu bukan apa nabi sing dicontohkan gampang-gampang. Kue ini goni alas, gue kayu buat jalanin pasar. Bukan apa-apa anak bocor. Ya agama, buat ambron film Arab ya agama. Terus semua film itu Sampai nanti ngedikan hal yang sifatnya biologis. Bukan buti hadikum saudara. Bahkan kue ngumpuli bojo itu bagian dari agama. Siapa so, tanya? Mau to ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah. Terjemah ya, Nabi Ali saw doa hafidh alamin akan alami. Uang ngumpuli bocornya bagian dari agama, karena dengan demikian umpama ngumpuli mengumpuli bocornya kaberak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prosti, prostitusi. Itu ya agak ya, soal bocornya mengumpuli uang mau kerajaan apa boleh itu bocornya malah menyumbang kriminalitas. Mau aneka jenaz tungginkikan bocor di daerah gelem dari nabi sila nanti murkoyu penyumbang kriminalis. Mau nabi mau tenang. Ber tapi ngomong sekuler udah paham, jadi ngelanggar hati manusia repot. rempek, goblok ketemu goblok ya ini filosofinya begitu, duduk kena kumpuli, warti ini perlawanan pasti kau ngelarang nak wisbar, kena kuat agar bengiku sedikai, kena kelayaban paham ya dan itu menolong agak malah sekali bu jenirah gelap nabi ngamur abar-bar bergalanya bahaya tenan tapi malah diamati secara sosial bagaimana mau uang belajar tak cukup aku mau kemarin belonjol aku mau tidak berhitungan urusan apa? sekolah ruang cerah-ruang oh ini rapatir-ruang anak nikah di sini ibadah bareng rapatir-ruang yang mana kacang ngomong ya ngurungaknya intelektual Islam ngurungaknya ngomongan apa-apa? sekolah santri goblok raksa ngerangnya apa di sini? <tis> oh, menastafir, orang-orang <warna> karpet <tis> Uang <tis> <tis> filosofi Nabi, ini orang-orang mana paham? Saat Nabi Melikan ngumpuli bojo kewibadah, ngumpuli bojo agama, Kita harus ma, ma, paham, spirit itu apa? Filosofinya, kenapa Nabi-Nabi sering ke pasar wayam sunafil? Apa filosofinya itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wah. Walaupun pulau mulai tenggi, Yogyakarta, nanti saat ini agresor pasar tempat masih hari Pertama, pertama pulau Nyai kok Gus ulama kusulama konen pasar. Aneh, dan berkembya-kembya, tapi kiai-kiai ada renin pasar muru. sesuai gula mureng-mureng Ya, aneh kuwe Kok sakit, Wong goblok, ngaleng. Ya, aneh, oh, oh, aneh-aneh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Gue ya Alvin. Malah nih gue kacang, gue kok gusur gue ya bener. Adilnya bener nih ngomong tingkah enggak nih kan rame sini lu pinter di Bang Gustur. Berarti Bang Bujung, ngelaku nih, Bang. Nyu Algonok, nih tau aku tapi kadang ini gini Ini nih aku ya, cuman nanya mineral rock, biar gue malah ini. Malahan nih, atau Bang Bujung, gue nyu Algonok. Mestinya nih harus mani nyu Algen aku, bodoh Binterin, ya, tapi bedo malah ape nih. Amal ya, aku yang bodoh, naik bodoh ini terus <tuh> <tuh> nah aku itu orang ngalim tapi aku level, ya orang tarahnya aneh, jadi orang alim kalau orang yang ngalim, re, ng ngalim. Gue, gue, aku bodoh, ngalim aku ngaku bodoh, jadi ini aku kok nyokal aku, ya aneh <tuh> kuwe